Siap meluncur kawan. Sip. lagi ngungkep lur. ngungkep buruan ini setnya lagi bikin bumbu lor selama saya salah emper lur, mantep lor Capek, camping kita lor setelah petelin punya cerita lor di lima enam punya cerita lor oke lor kita camping hari ini lor di petelin di lima enam ini lagi ngungkep buruan tadi lor ini gengnya lor dan ini sepnya lagi bikin bumbu oh, boy, yang enak lo Bro aman Lur nah ini bumbunya lor oh, oh. kunir ada bawang ada garam ada lengkap punya lor Kalau yang tua lagi layar -layar, betelin lor. punya cerita betelin mantap lor nya Entum. ini luar biasa step-nya ini sholatnya telur solatnya pakai besok lor <laughs> nah ini masakan kita untuk malam-malam ini lor ini kita untuk malam kita, kita di lahan wuh sedap mantep kayaknya Lur kayaknya lor